Bab 3 You think you should follow your heart Ada seorang wanita dan pasangannya Mereka sudah saling cinta sejak masa-masa kuliah Awalnya hubungan mereka baik-baik saja Ya, seperti penjelasan pada bab sebelumnya Dia mendapat perlakuan istimewa ketika mulai hubungan Tiga bulan berjalan Perubahan dari si pasangan mulai tampak jati dirinya mulai terlihat Si pasangan sering kasar Wanita ini sering dicaci karena kesalahan yang terkadang sepele. Lalu si wanita mulai sedih dan menangis Setelah itu si pasangan meminta maaf Karena si wanita sayang dan hanya mengikuti hatinya Dia tentunya memaafkan Yang akhirnya berdampak pada terjadinya pengulangan pada aksi tersebut Bahkan sampai si pasangan berani main fisik setelah mereka lulus kuliah Rencana untuk menikah pun naik ke permukaan Keduanya sudah nggak sabar Teman-teman si wanita pun Memastikan lagi Apa yakin mau menikah dengan orang Kayak gitu Yang kalau dipikir Pakai logika Orang ini nggak sehat Merendahkan, menjatuhkan Bahkan menyakiti orang yang disayang Itu semua kontradiktif kan Masa begitu memperlakukan orang yang disayang tetapi, karena sudah terbutakan oleh hati dan cinta, wanita ini merasa pasangannya memang jodohnya. Orang yang tepat, hatinya sudah serak. Lalu pada akhirnya, setelah beberapa tahun menikah, kondisinya sekarang sudah punya anak, hampir cerai. Bisa tempat tinggal dan jarang dinafkahi. Ini kisah yang umum di sekitar kita. But again, ini adalah salah satu contoh cerita bahwa kita nggak bisa hanya mengikuti perasaan kita, hanya mengikuti hati kita karena seringnya itu salah. Kita itu sering ditipu oleh perasaan kita sendiri. Makanya, banyak banget kalau seseorang hanya menggunakan, bahkan mengandalkan perasaannya semata untuk menentukan, memutuskan, atau menilai sesuatu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini sangat subjektif Sampai ada suatu aturan atau standar yang terbukti bahwa kita bisa mengambil langkah objektif Itupun kalau kita setuju dengan aturan itu Subjektif banget kan? Menurut kita benar, ya benar Menurut kita salah, ya salah Jadi pada dasarnya ketika kita akan mengambil satu tindakan atau penilaian terhadap sesuatu, kita melakukannya atas dasar membuat kita merasa senang, baik itu or other positive emotion, atau kita percaya itu baik untuk kita. Nah, masalahnya kedua hal ini nggak selalu berbanding lurus. Simpelnya gini: kita tahu makan mie instan malam-malam tuh bikin gendut dan nggak baik. Tapi kita akan tetap makan karena kita mengikuti perasaan kita. Makan mie instan sama dengan membuat perasaan bahagia, sama dengan tindakan yang benar. Dan contoh kejadian tersebut bisa diaplikasikan ke semua kejadian. Yang sebenarnya kita tahu salah, tapi tetap kita lakukan karena justifikasi untuk keuntungan diri. Pacaran sama dengan membuat perasaan bahagia, sama dengan tindakan yang benar. Nyontek, sama dengan nilai bagus Sama dengan membuat bahagia Sama dengan jadi gak apa-apa Kan harusnya gak gitu Serem gak sih? Kadang sulit untuk pikiran kita Membedakan mana yang memang benar-benar baik Atau cuma perasaan kita saja Yang bilang kalau itu baik kalau kayak gini terus, pada akhirnya kita jadi terbiasa untuk berpikir bahwa apapun yang memberikan kita perasaan positif maka itu baik untuk dilakukan Seriously, ini bahaya bahaya banget jangan sampai kita hanya mengandalkan akal dan perasaan kita semata kita sudah punya guidance untuk menjalani hidup yang baik untuk kita jadi ikuti itu kita enggak bisa memutuskan hidup ini hanya dengan mengikuti perasaan karena pada akhirnya perasaan kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita How do we make a decision? Human make bad decision almost all the time Banyak sekali situasi di mana kita nggak reliable karena kita tertipu dengan diri kita sendiri For instance Disadari atau enggak, kita berpikir dengan bias dan seringnya kita berpikir dengan mendahulukan kepentingan pribadi alias sangat-sangat subjektif Mudah bagi kita menilai kesalahan orang lain, tapi untuk kesalahan pribadi, enggak kesalahan orang lain, tapi untuk kesalahan pribadi. Enggak semua orang bisa introspeksi. Kita punya banyak alasan untuk memaklumi kesalahan diri sendiri, tapi enggak ke orang lain. Menyalahkan hal-hal di luar kita atas terjadinya suatu masalah Itu jauh lebih mudah di, daripada mengakui kesalahan itu ada di dalam diri kita Selain itu, kita itu lupa, lupa akan detail-detail suatu kejadian Lupa terhadap suatu emosi yang pernah kita rasakan Seperti kebahagiaan dan penderitaan Ini kenapa move on untuk beberapa orang sangat sulit walau dalam hubungan dia sudah sangat tersiksa, kita sering lupa secara detail perasaan peran yang pernah kita rasakan ketika harus mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya kita jadi overestimate atau underestimate dan itu juga mengapa kita sering butuh pengingat dari teman-teman kita, mengingatkan alasan kenapa kita harus move on dari sebuah hubungan yang buruk, hal yang paling sering menipu kita dalam mengambil keputusan adalah emosi yang kita rasakan. Ketika kita sedang merasakan emosi yang ekstrim seperti sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia, kita cenderung memiliki keputusan yang sulit bagi kita berpikir jernih ketika sedang merasakan emosi-emosi yang ekstrim dan penilaian kita pun jadi sangat bias. Jadi Basically, ketika kita membuat keputusan, ada dua faktor besar yang mempengaruhi keputusan kita, yaitu pengalaman yang kita punya dan pengetahuan yang kita dapat. Setelah itu, kita akan membandingkan mana yang kiranya paling menguntungkan untuk kita, itulah yang kita ambil. Cuma masalahnya, ketika penjelasan... Gue sebelumnya pengalaman yang kita punya kadang terbatas, prematur dan sangat objektif. Seringnya kita lebih memilih tidur malam, padahal tahu besok harus bangun pagi. Walaupun besoknya kita menyesal karena nggak tidur tep cepat, malamnya kita ulangi kesalahan yang sama. Kita lebih memilih scrolling Instagram daripada belajar. Kita memilih main-main, Bermanfaat daripada membaca buku yang berisi ilmu bermanfaat. Kita memilih makan yang enak daripada yang sehat. Why? Karena kita memperhitungkan balasan instan di sini, hasil yang segera. Menurut pemikiran pendek kita, hasil baik yang segera lebih baik daripada hasil jangka panjang, karena kita karena hasil baik yang segerap senangnya sekarang padahal yang membuat kita senang hari ini belum tentu baik untuk jangka panjang kehidupan kita dan seringnya hasil jangka panjang itu lebih menguntungkan daripada akhirnya menonton serial TV kesukaan kita sampai malam memberikan kita kesenangan sehingga rela mengorbankan waktu tidur walau akhirnya kita mengeluh ngantuk keesokannya Melihat video-video lucu atau postingan foto idolamu yang lagi liburan di Instagram memberimu kesenangan yang langsung. Saat itu juga, walau nggak ada manfaat jangka panjangnya, coba belajar menahan diri dari kesenangan-kesenangan jangka pendek yang tidak ada manfaatnya untuk masa depan. Menurut kita, terus-terusan main Instagram nggak memberikan efek buruk. Justru memberikan pengalaman yang menyenangkan. Sayangnya pada saat itu juga pengalaman kita nggak tahu efek terus-terusan main Instagram. Apa yang apa yang pengalaman kita tahu adalah Instagram membuat kita senang secara langsung. Jadi intinya kita cuma punya pengalaman, not the knowledge. Makanya peran pengetahuan itu penting banget dalam mengambil keputusan. Jadi, ketika kita tidak memiliki pengalaman yang cukup, kita bisa mengandalkan pengetahuan yang ada. Misal, kita mencari tahu dampak dari bahaya bermain Instagram terlalu sering dan lama. Waktu ideal bermain media sosial atau pengetahuan lainnya yang terkait. Kalau kita tahu ilmunya dari awal, kita bisa mencegah pengambilan keputusan yang salah begitupun dalam menjalani hidup kita butuh ilmu yang tepat agar enggak salah langkah karena tanpa ilmu kita hanya seperti meraba-raba dengan mata tertutup sambil terus berjalan kita nggak tahu apa yang di depan kita nggak tahu efek kedepannya jika kita terus berjalan tiba-tiba kita terjatuh ke dalam perangkap yang kita nggak sadari kenapa karena kita nggak tahu perangkap apa yang ada di depan tetapi dengan ilmu kita tahu perangkap apa yang ada di depan pengalaman akan berubah menjadi sebuah pengetahuan ketika telah menjadi sebuah pembelajaran ketika suatu momen sudah terjadi dan ketika kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut tetapi ini terlalu berisiko kita nggak bisa jatuh dulu di semua perangkap kehidupan karena kita pasti akan kelelahan. Jadi lebih baik mencegahkan pengalaman orang lain juga bisa kita jadikan sebagai pengetahuan. Seperti pengalaman orang-orang terdahulu atau sekedar pengalaman dari teman. Itu bisa jadi sebuah pembelajaran untuk kita. Tahu ilmu sebelum melakukan, apapun itu agar tidak terjelemus ke hal yang salah. Jadikan ilmu sebagai dasar bukan hanya perasaan.